tipe e240 berplat ganjil teman-teman untuk pajaknya pun di bulan September atas nama perorangan dan pajaknya alamat SNK di daerah Jakarta pusat teman-teman kilometernya tadi saya lihat sekitar 204.000 yang sudah tentu tapi untuk kondisi Insyaallah karena di Astra 88 ini sudah melewati uji kelayakan. Lima jaminan. Lima jaminan. jaminan. Tapi nya masuk ke grid nah, Harga ditawarkan bang? 64. 64 juta. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, teman-teman mau nego berapa aja tentunya langsung ke Bang Morgan. Selamat datang di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin. Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa diberikan balasan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kebetulan kita mampir ke Astra 88 di Jakarta, tepatnya di Jalan Cepaka Putih. Banyak mobil yang sangat berkualitas, pilihannya beragam, dan harganya pun kalau menurut saya masih merekomendasi. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan saya pun semangat bikin konten terus, memberikan rekomendasi buat teman-teman. Dan juga sebelumnya, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau di review dibantu pasarkan agar... Bisa merekomendasi dan bisa menjangkau lebih luas, bisa menghubungi saya di nomor telepon yang ada di kolom depresi atau di bawah ini. Kita akan cross-check stok-stok unit yang bisa teman-teman pilih dari harga 60 juta ada ya Bang Morgan ya? 60 juta ada Pak? Ada ya? Iya. 50 jutaan ya. ada nggak? Kalau 50 jutaan ada juga sih ada juga ya, ya cuman nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak ya dari harga mulai 50 sampai ratusan bahkan 200an lebih juga ada ya ada Oke apa. sebelumnya kita tanyain dulu nih bersama artis Artisnya sebagai tuan rumah ya itu Bang Morgan ya. Silakan. Salam, salam, kenal. Iya, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal iya. Aku Morgan dari mobil 88. Bang Cepang Morgan Keputih. dari 88. Iya. Okay, Cempaka Putih. Nah ini saya mau kasih info dulu. Alamatnya dulu di mana? Nih? Baik ya. Kita mobil 88 Cempaka Putih di Jalan Jenderal Ahmad Yani, okay. nomor 51 Jakarta Pusat. Oke. Okay. Ya jadi kalau bapak ibu mau lihat mobil datang aja ke sini langsung boleh ya. Oke. Okay. Iya. Kebetulan saya juga dari tim sales mobil 88. Saya dengan Morgan. Okay. Jadi bapak ibu kalau misalkan tertarik mau menghubungin saya 24/7 ya pak. Oke. Okay. <laughs> Standby. Stand Betul. Ya. Jadi awesome. bisa menghubungin saya di uh, nomornya ada di bawah sini pak ya. Oke. Okay. 8817, 311. Kemudian nanti juga ada rekan saya uh, ada Pak Teguh dan Mbak Ina. Oke. Okay. Jadi ya, ada tiga sales nih pak di sini. Okay. Gitu. Dan itu benar-benar 24 jam ya. Bisa. bisa kita Sabtu Minggu pun standby nah justru kita menangani customer-nya biasanya Sabtu Minggu betul yeah. Uwe, luar biasa kooperatif banget ya Siap. dari responnya Bang Morgan beserta kru teman-teman di sini ya yeah. oke okay. nah Bang Morgan sebelum kita review satu persatu mobilnya kita pengen tahu nih Bang kira-kira benefit teman-teman membeli mobil di sini apa aja Oke okay. baik Uh, nah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum pernah belanja mobil di Mobil 88, itu kita memberikan lima jaminan atau benefit okay. dari pembelian di Mobil 88. Yang pertama, mobil itu dijamin uh, tidak bekas banjir. Itu yang paling penting sih Pak. Betul. Sekali. Karena kan kita lebih keamanan ya. Betul. Kalau mesinnya bekas banjir itu kan nanti akan ada problem nanti kedepannya banyak sekali. Betul. Kemudian yang kedua, mobil kita jamin uh, tidak bekas tabrak. Okay. Tabrak ini dalam arti. Insiden besar. Betul yang tidak merubah rangka mesin bagian depan ya okay. so, kalau di Jakarta wajar ya Pak ya Betul. kalau ada tabrak-tabrak nirempet dikit wajar cuman kalau yang kita perhatikan itu yang lebih fokusnya adalah yang mesin vital bagian depan maupun Betul. bagian belakang ya, ya. Hmm. jadi kita menjamin mobil 88 sudah lolos inspection jadi setiap mobil yang masuk kita inspect mobilnya apakah sudah uh, lolos standar kita Astra uh, bebas dari tabrak seperti itu Betul. kemudian yang ketiga Baik. kita ada jaminan bahwa nomor eh sorry Kilometer itu tidak dirubah, tidak artinya dirubah, sesuai dengan pemakaian. Betul. Seperti. Jadi real ya? Jadi real ya, jadi uh, mobil uh, sesuai dengan kilometer ya pemakaiannya. Betul. Karena kita juga pengecekan uh, nomor apa kilometernya itu dari buku servis dan juga dari fisiknya sih pak. Betul. Gitu. Kemudian yang keempat, pembelian di mobil 88 ini kita memberikan jaminan dari dokumen. Jadi nomor rangka dan nomor mesin itu kita pastikan sesuai. Jadi gak ada istilahnya, uh, nomor rangkanya nih nggak asli nih, Pak. Atau Betul. mungkin diketrik-ketrik gitu ya. ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Mobil 88 menjamin uh, bebas dari kasus hukum. Artinya, uh, setiap pembelian mobil di 88 ini sudah pengecekan, Pak. Baik dari fisik mobil, dokumen, dan juga historinya ya. Artinya, uh, pembelian mobil kita dijamin bebas dari kasus hukum ini dalam arti, ini mobil ini aman, apabila nanti Bapak Ibu misalkan dijalan, di jalan, di stopin polisi atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya ini aman, artinya mungkin bebas dari kasus uh, hukum, uh. misalkan setiakan kriminal, seperti itu jadi, jadi tidak ada blokir pembeliannya aman ya, betul. untuk ya untuk uh, tilang elektronik juga kita bebas pak, bebas, karena ya? setiap mobil ini udah dikecekan juga okay. dari vendor kita, jadi kita mengecek uh, mobilnya Apakah memang ada dendaannya atau tilang-tilang dari pemilik Electronic. sebelumnya se atau tidak? Betul. Betul. Itu lima jaminan dari lima jaminan. kita mobil 88. Kemudian kita pun juga ada garansi buyback. Buyback. Buyback itu artinya beli kembali. Jadi misalkan kalau bapak ibu beli di kita, kemudian mobilnya berga, uh, bermasalah ya atau okay. berkendala, okay. baik mesin, uh, transmisi dan lain-lain. Nah, itu bisa selama 30 hari atau 1000 km. Oke. Okay. Jadi nanti kita bisa memberikan buyback. Misalkan okay. nih indikasinya misalkan Mas ini ternyata bekas banjir. Oke. Okay. Nah, itu kita bisa menawarkan unit lain atau okay. misalkan jika tidak ada yang cocok itu bisa di buyback atau ditukar kembali. Dan okay. Dananya dikembalikan kembali. Okay. Itu masanya 30 hari atau 30 hari 1000 km atau 1000 km. Patokannya 30 hari. Betul, walaupun 1000 belum 1000 km. Ya. Oke. Okay. Sangat lugas sekali ya penjelasan dari Bang Morgan manfaat benepit benepitnya yang tadi telah diuraikan mau beli mobil di sini, kalau harga kan Mbak saya rasa sih harga masih bersaing ya iya. untuk ukuran soro mobil iya, seru -seru Uh, kelasnya di Jakarta. di kata Bapak teman-teman uh, bisa beli mobil bekas dengan kualitas yang cukup tinggi dan terbaik. Nah, bersandar saraf Astra ya, standar Astra. <laughs> Seperti itu. Uh, yang sangat merekomendasi. Dan juga kita bisa kredit, Pak. Bisa kredit. Bisa kes, bisa kredit. Kebetulan lagi ada ya promo-promo yang -promo banyak, betul. Jadi untuk promo, jadi uh, Bapak Ibu kalau untuk di 88 kita ada promo untuk bulan ini. Oke. Okay. Jadi setiap pembelian mobil uh, Apapun pun jenisnya itu kita memberikan promo cashback 2 juta. Cashback cash cashback, 2 juta. Cashback, cashback 2 juta untuk pembelian cash. Okay. Kalau untuk pembelian kredit ada cashback 2,5 juta. ratus Ya, betul. Itu wow. di luar diskon ya, Pak ya? Dari nah, total DP betul. masih dikurangin. Bisa. Tapi dari harga itu bisa nego dong. Masih Wih. bisa. Oh, Gampang. Kan, temen -temen. Pokoknya datang dulu kemari, cek unitnya, ya. kita hitungan kredit cocok, langsung booking. Kita langsung yuk, siap biar teman-teman enggak penasaran. Yuk kita review dulu, Pak. Oke. Okay kita ada mobil terios terios yang gen ke 3 ya itu 2020 ribu dua puluh ini transmisinya matic atau manual nih bang morgan ini transmisinya otomatis pak otomatis hmm. tipenya tipenya r deluxe r, -Dilax r -Dilax 2020 ya. dia sudah, sudah grip, dilengkapi ya? dengan kamera 360 enam puluh sudah dilengkapi jadi 360. sekelilingnya kita bisa ngelihat nih mau mundur pun bisa enak dan juga sudah dilengkapi dengan LCD monitor betul, yang betul dari audionya bisa ya? bluetooth, Android support juga. Oke. Okay. Untuk grade nya grade B ya. Ini grade nya grade B pak. Grade B. Nah bisa dijelasin untuk grade B nya itu apa? Baik untuk grade B di sini kita memberikan garansi. Oke. Okay. Uh, selain yang tadi ya lima jaminan itu kita kasih ya. Oke. Belas banyak, kilometer okay. sesuai. Oke. Okay. Uh, dokumen juga nomor rangka nomor fisik sesuai. Oke. Okay. Dari kasus hukum. Nah itu jaminan 5 jaminan itu tetap ada. Oke. Okay. Kemudian ditambah kita ada namanya. Uh, Garansi buyback atau beli kembali. Oke, okay. kan? itu Jadi dari grade apa aja? Dari grade A, grade B, grade, grade C, A, grade B itu ada garansi buybacknya. Oke, okay. kalau grade C, grade belum ada? Belum ada, cuman lima jaminan tetap berlaku. Lima jaminan tetap berlaku walaupun grade C, sekalipun. C dan D. Eh kalau yang D tidak ada lima eh uh, Sorry, yang D tetap ada, cuman garansi buybacknya? Garansi buybacknya enggak ada. Betul. Dan kita langsung ke harga. Harganya cuman uh, murah aja lah kita nih okay. open aja di harga. 216 216 harga juta. cash ya nggak usah khawatir nih bagi okay. uh, bapak dan ibu yang pengen minat mau ngecek unit sama mau nego langsung juga bisa pak masih bisa nego masih bisa nego ini harganya dua juta masih bisa Betul. dinegoin dan juga ada yang namanya promo cashback dua juta itu. Cashback. real dua iya. juta kalau mau cash ini warna yang familiar yang tentunya banyak peminatnya Betul, halo promo kreditnya ada nggak sih, Bang? kalau kira -kira... promo kredit pastinya ada. Oke, okay. nanti lagi oke tambah lagi di Pak. Jadi dua juta setengah, iya, dua DP minimalnya berapa kira-kira? DP nya ini bisa di angka lima Pak. Lima juta. Tapi angsurannya kira-kira berapa, Bang? Bisa di empat setengah sampai 52 koma -an, ya aneh selama lima tahun. Lima tahun untuk lebih jelasnya bisa langsung japri atau ke sini langsung iya. bertemu sama Bang Morgan ya, betul. Oke selanjutnya kita mulai apa lagi nih Pak, Pak? Ada Sirion manual. Sirion manual. Iya, Sirion manual. Tahun berapa nih? Ini tahunnya 2018 Pak. 2018 ribu delapan belas warna putih berplat ganjil. Putih, cakep, Pak. Pajaknya di bulan April. April <tuh> Jakarta Utara. Pak hidup nih. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup ya, Jakarta Utara akan ada Kilometernya berapa Bang? Kilometernya 15.000 Pastinya tentu terawat dong. Dan ini masuk grade apa grade B nih? Kalau ini grade B. Ya. harganya, Bang, berapa kira-kira? Untuk harganya 155, 155 yang dibuka. Masih bisa nego dong. Masih bisa kertinya. nego pastinya. Nego sampai jadi ya. Betul. Oke, Bang. tinggal tau... datang aja cek unit, Pak. Cocok unit. nego langsung SPK. Oke, untuk paket kreditnya, Bang, kira-kira berapa, Bang? Paket kredit ini dimulai dari DP 10 juta aja. 10 juta. Tapi masih bisa nego nggak Bang? Masih bisa. DP 10 juta, bisa nego? mau nego potong Diskonnya DP atau nego cicilan? Saya maunya nego DP, nego cicilan juga, bang. Bisa berubah <laughs> ya. Senakal amat ya. Oke, boleh. Tapi Ini bisa hati -hati ya. Aja kemari. cek Tapi nggak mengurangi cashback saya yang dua juta Oke, kita langsung ke Baik. next selanjutnya. Nah, selanjutnya ada mobil Toyota Baik. Agia. Agia GT RD. GT RD. Tahun 2019. 2019. 2019. Manual, otomotik. Ini manual manual ya. GT-R 2019 bertransmisi manual warna putih pajaknya bulan empat berplat genap untuk alamat SNK di daerah Bekasi. Dan perorangan juga ya. perorangan kilometernya sudah ditempuh berapa, Bang? Ini kilometernya di 58.000. 58 Masuk kategori A atau B? Ini maksudnya grade uh, B. Kita tinggal ke harga. Ya. Kalau untuk harganya di seratus tiga pak seratus tiga nego harga pasti nego pak. Oke. paket kreditnya bang paket kredit ini mulai dari DP 9 juta aja 9 juta kalau nawar misalkan 5 juta boleh nggak sih bang kalau nawar uh, paling bisa nego kita datang di tempat aja nego betul nego. ditambah lagi dapat dua juta lima tambahan tetap dapat lagi untuk uh, bapak ibu yang mau kredit kita juga bisa kredit dari leasing macam-macam pak ya. Oke. Okay. Kalau Astra kita ada ACC. Oke. Okay. Dan juga TAF Toyota Tuff. Astra Finance. Kalau Syariah ada. Syariah ada. Syariah bisa ada. DP-nya bisa, bisa segitu enggak saja DP-nya bisa di kas. Bisa segitu. Bisa. Bisa tadi sekitar sembilan jutaan. Ya. Pakai Syariah, Amin. Sembilan juta aja. Booking tiga juta, langsung bawa pulang. Wah itu dia. Bebas bunga. Bebas tarik. Betul. Bebas riba. Terus bebas apa lagi? Adminnya juga lebih murah, admin Pak. lebih murah, no debt kolektor, <laughs> tentunya, dan tentunya halal. Iya. Oke bang, selanjutnya kita ada mobil Toyota Agya, tahun berapa nih bang nih Ini 2020. 2020 warna jingga. Warna jingga. Manual metik nih bang? Ya, transmisi manual. Transmisi manual, tipe STRD ya bang warna ya. Berplat genap untuk pajaknya di bulan Desember 2023, berplat daerah Bekasi. Untuk keseluruhan Eksterior masih ori bang kira-kira. Uh, Eksterior interior masih ori sih. Semua masih ori sini bang, masih ori sini ya. Jarak yang sudah ditempuh berapa bang? Jaraknya tiga puluh delapan kilometer. Sudah? ini? Baru tiga puluh delapan ribu. Udah. Weh, masih ribu. sangat low, low banget ya low. kilometernya ya. Nah, harga yang ditawarkan berapa bang? Ini kita buka di harga seratus empat puluh empat. Seratus empat puluh empat masih bisa nego dong. Masih bisa nego. Untuk pakai kreditnya ini berapa bang? Pakai kredit ini kita mulai dari 9 juta. Sembilan juta. Oke. Okay. Kalau nawar lima juta, masih boleh nggak, Bang? Kira-kira, Bang, DP-nya tujuh, nego deh, Bang. Lima juta, deh, Bang. Lima juta ke sini ya? Hari. Eh. hari ini, bisa Ari, hari ini, hari ini yakin hari ini begini. Bi Tapi bisa ya? Hari ini, ya. ini, ini. Oh, nah. dikasih DP lima juta. Ya, Tapi, bisa, bang. masih dapat dong yang dua juta Nah, kira-kira rasa -kira angsurannya berapa, Bang? Ansurannya ini sekitar tiga juta. 3 jutaan, lah, pak. 3 jutaan selama tahun. 5 tahun kalau 4 tahun lebih-lebih 500 ribuan kurang lebih ya nah. Oke Bang kita selanjutnya beralih ke mobil selanjutnya yaitu mobil Innova nah. Innova nah. tahun berapa nih nah. Pak nah, ada Innova tipe V Luxury tipe V Luxury bensin ya. apa diesel nih ini bensin bensin oh, tipe 2017. V Luxury bensin 2017. 2017 manual matic nih Bang ini matic Pak metik oke okay atas nama perorangan, perorangan, jaraknya sudah ditempuh mobilnya berapa ribu kilometer, Bang? ini dia platnya udah baru ya, Pak, okay. panjang, betul, panjang ya? oke, Pajaknya berarti panjang, bulan 2 ya. berpelat jenap untuk alamat tersendekan di daerah Tangerang kota dan ya, bulan dua, kilometernya ya. berapa, Bang? kalau ini kilometernya masih di 39 ribu aja, Pak, sembilan ribu atas ya, nama perorangan jarang Ada, pakai, ya. <laughs> pasti terawat, ya? pasti terawat, ya? untuk terawat. eksterior dan interior, dipastikan Kilogram. masih ori, ori benar, ya, ya, original. Terawat. Nah ini masuk ke grid apa nih bang? Gridnya grid B. Grid, grid B. Harganya bang kira-kira bang? Untuk harganya ini cuma dua ratus sembilan puluh sembilan juta aja. Dua ratus sembilan puluh sembilan juta. Untuk paket kreditnya berapa bang? Ini mulai dari dua puluh tujuh juta. Dua puluh tujuh juta. Iya. Kira-kira diskon berapa bang? Diskonnya masih bisa nego. Nego berapa? Kira-kira bisa sampai lima juta. Lima juta. Lebih dari lima juta bisa ke sini aja ya? Oke tuh dari 27 di, dikurangin diskon 5 juta mau nambah lagi ke sini aja ditambah lagi cashback 2.500 pasti dapat. Betul. Oke, selanjutnya Bang. Baik, selanjutnya kita ada mobil Daihatsu Terios. Daihatsu Terios warna putih. Ini tahun 2016 berplat ganjil untuk alamat SMK Jakarta Selatan. Ini manual apa metik Bang? Transmisinya ini manual, manual. mobil yang suka manual bisa ngelirik mobilnya nih. Nah, tipenya tipe R apa X apa m Endless? Oh, tipe X/2019 2019 bertransmisi manual. Kilometernya berapa, 3. Bang? Oh, kilometernya baru 67.000 aja. Jarak yang sudah ditempuh mobil ini baru mencapai 60000 ribuan. Yang ini masuk ke grid apa nih, Bang? Ini maksudnya grade B. Grade B. Kita langsung ke harga, berapa, Bang kira-kira, Bang? Harga yang didapatkan buat teman-teman nih, kasih best best dong, bang. Yang Betul. terbaik, oke. Ya, oke, kasih Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. kira oke. Oke, oke. Oke, berapa Bang Pake kreditnya di DP 19 juta 19 juta Berarti kalau tadi patokannya kurang goceng Berarti sekitar belas juta dong bang teman-teman mau nego lagi Langsung aja deh ke sini Ketemu sama bang Morgan Betul. Telepon dulu sebelumnya Janjian test drive Insya Allah dikasih Betul. Harga yang murah, terbaik Dan kalau mau kredit diberikan DP ringan Langsung pun terjangkau. terjangkau Karena ada beberapa finance yang bisa bekerja sama menjual red yang sangat bersaing. Pasti kalian diprioritaskan membeli mobil di sini. Yuk kita selanjutnya. Silakan. ada mobil X-Trail nih, mobil SUV yang sangat keren. Tahun 2000 berapa nih, 2015, Bang? Pak. 2015, lima belas. Dia yang CC-nya berapa, Bang? CC-nya ribu 2500. ratus CC, cc. bertransmisi metik ya, okay. tentunya ya. Berplat ganjil untuk pajaknya di bulan Februari 2024 dong tentunya. Dan okay. untuk alamat pesan daerah Jakarta Pusat atas nama perorangan. Ini perorangan, Pak. Oke, okay. ini kilometernya berapa? Kilometernya di 159 lima Kilometernya yang sudah ditempuh 159 lima puluh atau sama perorangan tahun 2015 ribu lima belas. Kondisi gradenya kredit berapa ini nih, Bang Kondisinya kredit great B, tapi masih dapat benefit benefit lima itu ya. Kalau lima jaminan kerja, mind, kita jamin, masih oke Baik, baik juga, sabrak, okay. jamin, juga ada. Dapat direct dua Oke, okay. tapi dia ada garansi untuk servis, ya Pak? Ya, servisnya enggak ada. klaim, klaim oke. Istilahnya, apa padanya ya. Oke, okay, baik. Tapi harganya miring ya. Harganya miring, harganya berapa, Bang? Harganya di 187 delapan aja, seratus juta 187. tahun 2015 ribu lima Benar ya, teman-teman, tahun 2015 ini di luaran dua lebih. Ya. Yang saya tahu sih gitu, tapi nggak tahu ya update sekarang. Tapi yang saya tahu sih 200 lebih di angka luaran online maupun kita nah, online. Bang. Paket kreditnya masih bisa nggak? Bisa. Berapa bang? Kalau ini kita di harga dua juta aja. Dua juta. Yakin? Bisa. Harga serat, harga cash 180 187 puluh, masih bisa nego. Nego. Nego barbar bisa ya? Kasih dong teman -teman. nego barbar apa aja itu syaratnya? Ya, kalau mau datang nego barbar bisa, nanti mari ketemu sama nah, Morgan. Nanti ketemu sama saya, syaratnya Morgan. Nanti dengan screenshot aja nih. Itu syarat syarat mutlak ya? Screenshot aja. pikir tahu nih. Oke. Okay. Ini subscribe. Betul. Screenshot, screenshot. bawa ke sini. Ketemu buat apa Kak? Diskon tambahan, diskon tambahan. Teman-teman dapat oh. harga best price yang telah dijanjikan sama Bang Morgan. Tentunya teman-teman nggak akan rugi. Karena selain kualitas yang teman-teman dapatkan, harga pun sangat bersaing tentunya. Oke, ini DP tadi yang ditawarkan sekitar 17 juta. Masih bisa nego. cicilannya sekitar 5 jutaan kurang lebih ya. Oke, buat teman-teman yang mau nego lagi, datang aja langsung ke sini. Dengan persyaratan yang tadi telah diuraikan. Yuk selanjutnya Bang, kita ada mobil Honda HR-V. Nah Bang, selanjutnya ini adalah mobil yang hitam, mempesona dan sangat elegan Betul, mobil Honda HR-V Honda HR-V tahun berapa nih Bang 2016 Tahun 2016 tipe apa Bang tipe E Pak tipe E, e bertransmisi otomatis otomatis berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan Juni. Hidup 23 2023. 2023 mepet banget ya. Pajaknya mepet tapi harga bersahabat. Oke, okay. harga bersahabat ya. murah kita Oh ya, yeah. ini plat SNK-nya daerah Jakarta Selatan, atau nama perorangan. Kilometernya dulu, Bang. Kilometernya 104. 104.000 yang sudah ditempuh. bertransmisi automatic masuk ke grid B apa grid C? ini kita masuknya Grid B Grid Jual apa, apa adanya Harganya berapa Harganya kita dua 200 juta aja. 200 juta tahun 2016 juta. Tipe E Bertansi otomatis, Kilometernya masih worth it Nah kira-kira paket kreditnya berapa bang Yang ditawarkan credit, Ini kita bisa dengan DP di 17 juta aja. 17 juta Kalau mau diskon lagi bisa ya bisa. Ada salah tadi ya, ya. Oke okay. Paling cicilan sekitar 4 jutaan ya 4 juta sampai 5 juta Nah ini udah laku, Bang. Prestige. Yang Prestige 2019. 2019. Honda HR-V Prestis 2019 berplat genap, teman-teman. Pajaknya pun sama di bulan Juni. Nepet juga nih. Untuk alamat SNK di daerah Bekasi ya. Kilometernya berapa kira-kira bang mobil ini? Kilometernya cuma tujuh ribu aja pak. Yang sudah ditepu baru Betul. mencapai tujuh ribu. Ya. Wow, tahun dua ribu sembilan belas. Ada sanduk ke pak Ada sanduk. Okay. iya bener ya untuk ban-ban pun masih sangat tebal. Masuk Kondisi masih masuk ori. ori. Oke, okay. berarti nggak usah khawatir. Masuk grid apa nih kira-kira? Mas grid B. Grid B. Kondisi kita udah cek. Kondisi tahu. Tinggal harga. Harga. Oke, okay. berapa bang harganya bang? Ay, itu nggak mahal, dua ratus tujuh puluh dua. Lho beneran bang, nah, serius nih? Bisa kredit, cash, cash kredit sama aja harganya ya. segitu. Kalau bayar cash? Hari ini langsung mau pulang bisa. Teman-teman untuk mendapatkan mobil Honda Prestige HRP Prestige tahun dua ribu sembilan belas di luaran masih sangat luar biasa sampai tiga ratusan kurang lebih loh bang. Ui. Tapi di sini abang jual dua ratus tujuh puluh dua. Dua ratus tujuh puluh dua. Ini gridnya grid B. Iya. Eh. Minat. Luar biasa. Pakai kreditnya berapa bang? Kredit kita mulai dari tiga puluh. Tiga juta. Nah, itu no, teman-teman pada HRP Presnis DP yang ditawarkan untuk kredit 30 juta bisa syariah ya. Bisa. Mau diskon lagi? Ya itu tadi diskon Barbar bisa. Ada syaratnya. Subscribe channel kita, screenshot langsung bawa ke sini ketemu Bang Morgan. Soal -soal Betul. Ya. Dikasih diskon tambahan yang sangat signifikan teman-teman. Baik itu DP maupun angsuran. Insya Allah mudah-mudahan konten ini bisa merekomendasi buat teman-teman. Selanjutnya kita ada mobil Honda HRV lagi ya, prestis, prestis juga nih bang. 2016, 2016 warna putih bertransmisi otomatis ya. Yang suka warna putih cocok betul. Tersedia hitam, putih, banyak pilihan yang warna-warna favorit loh, men. Untuk plat nopolnya berplat ganjil pajaknya pun di bulan Oktober 2023 untuk alamat kesenkal di daerah Jakarta Timur. Kilometernya berapa bang? Ini kilometernya di 114 114 atau sama perorangan dong Bukan PT ya, ya. Oke Untuk gridnya grid apa nih bang? Grid D pak Grid D, Jadi jual apa adanya, adanya ya? Adanya tapi kita harganya bersahabat Bersahabat? Oh. Wih jual murah lagi Berapa sih bang murahnya pengen nah, iya. tahu bang? Ini harganya cuma di 240 juta aja. 240 juta Masih bisa nego? Masih bisa nego Nego bar -bar tadi saya udah ya. uraikan ya DP nya berapa? Ini DP nya cukup dua juta dua puluh juta tanggung amat bang dua puluh dua juta dua siap 20 boleh. pengen lebih malah e, so 15 so hari ini hari ini kita kasih Barbar -bar hari ini lah. nah hari ini langsung sama bang Morgan tentunya ya eh. yuk selanjutnya bang kita ada mobil w sejuta umat nih yang benar-benar melegenda yaitu Toyota Avanza ini yang tipe barong kenapa saya bilang melegenda <tuluh> me dan sejuta umat karena mobil yang tipe barong ini sangat diminati. Karena apa, Men? Karena ini penggerak roda belakang. Rear wheel drive. Warna silver tahun 2017 ya. Betul sekali, Om. oke Ini manual. Oke. Itu mesinnya 1300 cc. 1300 cc. Paling ini. Nah, ini berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan dan pajaknya pun di bulan Juni. Kilometer yang sudah ditempuh berapa bang? Ini okay. kilometernya di satu ribu aja. satu ribu atas oh. nama perorangan. Wah, masuk ke grid apa nih bang kira-kira pak? -kira, grid A, grid B, grid C. Kalau ini masuknya ke grid B. Ke grid B, masih aman terkendali. Nah. Dan masih mendapatkan 5 benefit tambahan ya. ya. Dan harganya bang kira-kira berapa? Harganya cuma 162. Cuman 162 masih bisa nego tentunya. Oke, okay. nego barbar. Buat yang kredit, dp nya berapa bang? Kredit nya 15, 15 juta. Buat temen-temen nah. yang budget cuma 10 juta sini <laughs> saya rekomendasi deh pokoknya. Membuat Oke, okay, bang. Selanjutnya ini ada Daihatsu. Xenia ini yang tipe XR apa M nih ini X eh, tipe R standar tipe R standar oke okay. warna grey bertransmisi manual, manual. oke okay. ini pajaknya di bulan enam juga nih ya rata ya dari HRV sampai ke Avanza ujung ini pajaknya di bulan Juni semua Betul, tapi uh. kilometer berada ini kilometernya hebat Cakap. Oh ya 43.000 Angsur perorangan dong perorangan. pastinya mobil ini terawat banget dah. Berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bekasi. Harga yang ditawarkan berapa, Bang? Harganya ini di 158 aja, 158. Masih bisa kurang lagi dong dari segitu? tepat ekonya masih. Dan ini grade B apa grade C? Grade B. Oke, okay. untuk DP-nya berapa, Bang kira-kira? DP-nya di angka 13 juta aja, bang. DP 13 juta. Oke okay, selanjutnya ada mobil Mercy nih. Mercy, betul lo. Mercy Merci lawas tapi benar-benar berkualitas dan ini tentunya sangat langka karena ini mobil koleksi ya rata-rata ya tahun 2001, 2001. tipe E2 e240 40. berplat ganjil teman-teman untuk pajaknya pun di bulan September atas nama perorangan dan pajaknya alamat SNK di daerah Jakarta Pusat teman-teman Kilometernya tadi saya lihat sekitar 240.000 yang sudah ditempuh. Tapi untuk kondisi insyaallah karena di Astra 88 ini sudah melewati uji kelayakan. Lima jaminan. Lima jaminan. Tapi grade-nya tetap, grade tetap masuk ke Gret grade D. Grade D. Nah, harga ditawarkan berapa, Bang? 64. Ya. 64 juta. 64 Masih juta. bisa nego. Harga 64, 64 juta. Masih bisa nego. Masih. Nah, teman-teman mau nego Berapa aja tentunya langsung ke Bang Morgan, tapi disertai persyaratan yang tadi. Subscribe, screenshot, kirim ke Bang Morgan, ketemuan di sini. Test drive jadi, insya Allah bawa pulang. Oke, okay. oh. selanjutnya Bang, kita langsung ke mobil Armat. Ini sudah laku, udah ya Udah tinggal dorong ya Bang ya? Wedeh, oke. Deh, okay. Karena ini sudah laku, kita nggak perlu lagi review. Kita selanjutnya aja ya. Nah, ini ada mobil Sigra. Sigra tahun berapa nih Bang? Sigra ini kebetulan uh, ada adanya orang yang penting, jadi kita sejongin besok. Sudah nah, laku nah, lagi. Nah, apa -apa sih, kita... Tapi nggak usah. <laughs> oke, okay, kita selanjutnya. Aila. Kita ada mobil Ayla. Ayla x Ayla Xmatic. X-Matic tahun 2000 berapa Bang? 2013. 2013. x -Matic. Ini, X. ini kilometernya ngom. berapa nih kira-kira? Nah, kilometer ini masih 30.000. Ribu. 30.000 ribu atas nama perorangan, pajaknya di bulan 12 Desember. Itu. Atas nama perorangan berplat genap untuk alamat SNK di daerah Jakarta ya, Barat. Dapat barang gir kilometernya 30.000 atas nama 30 perorangan, warna silver, bertransmisi matic. Harga kesnya berapa sih pengen tahu kita? Harga kesnya cuman 80 bilang juga 89 juta. Masih bisa nego ya. 99. Tahun 2013, matic, teman-teman, tipe X tertinggi. Harga 89 masih bisa nego. Betul. Nego barbar -bar bisa, ya. bisa. <laughs> Pokoknya langsung ke Bang Morgan. Kredit hanya DP 2 juta. DP 2 juta. Cicilannya 2 juta 400. Di 2 juta 400 selama 5 tahun. 5 tahun. Nawar-nawar bisa kali. Bisa. Oke, bisa. nawar DP, nawar angsuran bisa. masih bisa. Ini ada mobil yang nyari 2000cc ini cocok banget oh. 2000cc bertransmisi metik ya Meti. nya apa Bang ini tipe Serena CT ya, tipe Serena City tahun 2012. 2012 2012 berplat genap untuk pajaknya di bulan 10 mati ya telat oh. sekali. sekali sekali dua kali 2022, ya. Oke untuk alamat Senggara di daerah depok teman-teman. kilometernya berapa bang untuk kilometernya ini di 100 sepuluh ribu seratus puluh ribu terus nggak perorangan dan untuk interiornya masih ori original luar dalamnya eksteriornya eksterior tuh original juga berarti masuk grade grade apa nih kalau ini grade D grade D jual apa adanya oke harga ditawarkan berapa harganya cuma sembilan juta 2012 puluh lima juta dua ribu dua belas masih bisa nego yang triple city bisa kasih kredit kredit berapa dp-nya kredit bisa di dp Rp15 juta, juta 15 juta masih bisa nego dong. Angsurannya kira-kira berapaan tuh? Angsurannya di sekitaran suara di, dia Rp2 juta, nah oh, bisa. Rp2 jutaan bisa. Di 2,7, 2,8an kurang 3. lebih estimasi ya 3. untuk 3. 4 3. tahun ya. 3. Untuk 5 tahun ngobrol 5 tahun. langsung. Betul. Oke, kita selanjutnya ada, ada mobil Avanza. Avanza barong lagi tahun Avanza berapa nih? 1300 cc 1300 cc tahun 2000. CC manual 2000. 2017 bertransmisi manual warna silver ini grade apa nih? Adanya pak? Grade D. Grade, day. grade day. Tapi ban ban masih tebel ya. Pajaknya di bulan April panjang apa mati nih? Bulan 4 hidup. Hidup. Bulan 4 April 2024 berplat untuk alamatnya Sanika ke daerah, daerah Jakarta Barat. kilometernya berapa bang? Ini kilometernya di seratus 134 134.000 Worth it ya tahun 2017 17, atas nama perorangan apa PT ini bang? Perorangan ini pak. Oke, okay, harganya berapa om? Kita cuma jual seratus empat puluh juta tahun 2017 ribu bertransmisi manual. Paket promo kreditnya bang? Paket promo kredit BP 12 belas juta. BP dua juta. Bisa cicilan lima tahun pakai AC seri akun pun. Bisa seri ya bisa. Oke okay, seratus 48, 48 juta. juta. juta. Oke, okay, masih worth it. Angsurannya ketemu 37 tujuh sampai empat jutaan selama empat tahun. Yeah. mau lima tahun lagi masih bisa. Oke, okay, selanjutnya ini ada Toyota Rush tahun berapa nih? Tiga manual. Manual. 2016. 2016 Pajaknya di bulan. November 2023 aktif, ya. Pas, aktif, oh. masih aktif, ya. berplat ganjil untuk Ramadhan Senka di daerah Bekasi. Ya, kilometernya berapa? Kilometer 120.000 dua ribu, seratus ribu. Tipe G manual, ya. warna hitam. Mobilnya grid apa nih, Bang? Ini grid, -nya grid, -nya, Pak. Grid, day, grid apa? Grid D apa adanya day. juga, ya. Adanya oke, kita bicara harga berapa. Harganya di seratus enam juta, seratus ya. juta tahun 2016 ribu Oke, bisa, okay. kredit. bisa kredit, tapi bisa nego tentunya. Bisa dan paket kreditnya berapa kira-kira? Kreditnya ini di angka tiga belas juta aja, juta. Ansurannya ketemu kira-kira berapa ya? Empat jutaan kurang lebih ya, ya untuk 4 lebih. tahun, lima tahunnya, tiga delapan tiga ya estimasi. Tapi estimasi itu juga baru. <laughs> untuk lebih jelasnya, datang ke Morgan ya, ya. langsung. Nanti diberikan solusi finance yang hmm. lebih murah. Anda lebih bisa juga dicat di WA Nah, betul. Oh, kerja sore sore. Selanjutnya ada Dacia Terios ya. Terios betul. Manual metik? Ini metik. Metik tipenya PR Tipe, Tipe R. R Deluxe apa standar? Ini R standar. R standar ya, berarti SR custom ya kurang lebih ya. Berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan April 2024. Platnya plat F ya. F-nya F mana nih, Mbak Morgan? Ini Bogor Kota. Pak. Bogor Kota. Terus perorangan? Perorangan. Kilometernya berapa? Ini kilometernya baru di Rp85.000. Rp85.000. Ya. Eksterior, interior semua? Original. Standard. Original. Original. Oke, okay. bawaan pabrik. Gridnya nya grid apa nih, kira-kira? Ini kita grid retail B, Pak. Grid B? Oke, okay. harganya ditawarkan berapa harganya nih? Harganya ini di Rp180.000.000. rp juta masih bisa nego? Masih bisa. Pakai kreditnya? Pakai grid Paket 3D, kita di... 17 juta DP. dp belum nego pokoknya teman-teman mau kurang lagi dari dp yang tadi diuraikan sama Bang Morgan screenshot subscribe dulu screenshot wa oh. langsung Oke okay. sini ada mobil apa nih mobil Sienta tipe v, pak Sienta tipe V ya. bertransmisi otomatis petik tahun 2017 2017 warna silver Blat ganjil, pajaknya di bulan tiga nih. Di itu... bulan tiga tahun ini. Oh, kan baru saja. Oh, baru off. Iya. Telat bulan ya. Sekarang kan bulan lima. Iya. Jadi nanti kalau mau beli bisa kita bantu juga pengurusan okay. nama dan pajaknya. Oke. Okay. Nah, bang Morgan, kira-kira nilai pajak estimasi ada 4 jutaan ya, kurang lebih berarti ya. Tiga juta sampai empat jutaan ya. ya. Oke, okay. berplat daerah Bekasi, kilometernya yang ditempuh berapa nih? Ini kilometernya dia di sembilan puluh ribu tahun 2017 Iya, secara kondisi, Rio Eksterior juga pasti standar. masih, ya? masih orisinil. Ini grid apa nih, kira-kira? Ini grid, D grid D ya? ya? Jadi jual apa padanya ya? Harganya berapa nih? Harganya cukup miring, seratus delapan juta, seratus juta. Makasih, bisa nego. Teman-teman mau nawar lagi langsung ke Bang Morga ya. Pakai kreditnya, Bang, Pakai kredit. Ini DP di 16 juta aja pak DP 16 juta, angsurannya sekitaran 4 jutaan juta. juga Oke okay, lima tahun, yuk selanjutnya kita ke sini Oke okay, baik selanjutnya kita ada Honda CRV CR Tahun 2015, berapa nih pak? 2015 pak 2015 Yang CC nya 2000 pak 2000, oke okay. 2000 CC tahun 2015 Untuk platnya ganjil teman-teman Alamata Sariqa di daerah Bekasi juga Pajaknya di bulan Agustus Kilometernya berapa bang? Kalau ini kilometernya 103.000 ya yang sudah ditempuh atas sama perorangan tentunya ya. Gridnya grid apa nih bang? Ini kita jualnya grid, grid D apa adanya. Grid D apa adanya. Oke okay, kita bicara grid D harganya bang berapa? Harganya hanya 220.000. 220 juta angka jande. Tapi kan belum nego, pecah oh lagi dong kalau segitu. Pakai <tachi> <Sah. tachi> <tachi> gridnya berapa bang? Oke, ini mulai dari di 23 juta. 23 juta. Masih Oke. bisa nego? Masih. angsurannya kira-kira sekitar 4 juta Oke. sampai 5 jutaan ya. Ini Oke, selanjutnya kita ada mobil Innova Reborn nih. Tahun berapa nih? Ini 2017, tujuh belas. Tipenya apa nih? Tipenya tipe G Luxury. Tipe G Luxury, bensin oh, solar. Ini diesel. Diesel. Okay, Oke, yang 2400 cc. Betul. Baik berplat genap teman-teman pajaknya di bulan September 2023 dan alamat ASNK di daerah Jakarta Timur. Kilometernya berapa nih Bang Morgan? Kilometernya ini 91.000. 91.000 atas nama perorangan tentunya. Gridnya apa nih? Ini kita jual kreditnya tipe D. D. D. Tapi tetap aja benefitnya tetap dapat ya. Jadi macam minat masih ada. Harganya berapa, Bang? Harganya hanya di bawah 300, Pak. Berapa? puluh 296 juta. Yang ditawarkan pilihan itu pun masih open price. Masih bisa dinego. Paket kreditnya berapa, Bang Morgan, kira-kira? Paket -kira. kredit. Oke. Okay. 30 juta masih bisa nego. Untuk lebih fitnya ya langsung ke Bang Morgan. Dengan disertai persyaratan yang tadi subscribe screenshot kirim ke Bang Morgan. Oke, okay. kita berjalan-jalan ke belakang yuk, bang yuk. Kita pengen tahu ini mobil di belakang tuh stoknya apa aja bang? Oke, okay, bang. Kita pengen lihat ke belakang-belakang, bang yuk. Silakan Pak. Di belakang cukup luas sekali area kita. Oke. Okay. Dan ini uh, alurnya apa aja bang? kalau untuk di depan mobil yang dipajang ini yang sudah display party sudah siap pakai ya sudah siap pakai nah, jadi, jadi bisa di showing oh, Oke okay. kalau untuk yang di belakang itu mobil-mobilnya biasanya yang sudah terjual Pak sudah terjual Pindahan ke belakang Oke okay. Kemudian yang kedua mobil yang baru masuk baru masuk, Pak. Baru masuk. Jadi, ada inspection inspection juga. bagi oke okay. masuk ini kita langsung inspection kemudian masuk ke tahap cuci cuci dan kita ada vendornya khusus untuk bagian cuci oke okay. vakum luar dalam oke okay, dan, dan juga ada perbaikan barangkali ya repair ya, repair betul. dikit ya Hal ini juga kita ada tepat khusus pak oke okay. Baik, nah, seperti yang disana, Pak, itu Betul. yang baru masuk, baru masuk ini ya, dari inspeksi. Ya. Oke, okay. dan ini yang sudah siap pentas. In kalau oh, ini nanti akan pindah ke depan, si, okay. siap pentas, nah, in oke. Okay. Nah, ini untuk bagian mekanik, tempatnya sangat luas sekali ya, ah, Bang Morgan sekali. ya. Dan kalau yang di situ, Bang, kira-kira nah, apa, Bang? Tuh, mobilnya sudah laku, sudah terjual, sudah terjual. diambil oleh pemiliknya, tinggal diambil atau diantar ya. Tinggal diantar, oke. Okay. Nah, teman-teman, luas sekali tempatnya, oh, oh. bisa tes drive juga, bisa pak, tes drive di di sini enak ya itu gitu Jadi bisa langsung cek unit test drive betul. harga, langsung betul ini juga. Tempatnya, menunjang. tempatnya menunjang bersih rapi bersih. dan tertata dengan baik dan salesnya pun ganteng-ganteng terpelajar terberpendidikan. berpendidikan dan juga yang pastinya mobilnya bagus-bagus melewati uji verifikasi Betul. melalui uji kelayakan ya iya. Dan juga tentunya ada yang lebih penting, harganya juga masih sangat bersaing ya, itu, Pak. Bang Morgan sebelum penutupan ada hal-hal yang akan disampaikan kurang lebihnya buat teman-teman kita di sini. Ya, baik bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin lagi cari mobil, boleh datang langsung ke Mobil 88 Cepara Putih, alamatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani nomor 51 di Jakarta Pusat. Bisa langsung ketemu dengan saya, dengan Morgan di 0817 817 311 atau rekan saya bersama Pak Teguh dan juga dengan Ibu Indah nah teman-teman berikut tadi yang telah disampaikan oleh Bang Morgan kurang lebihnya saya dari derosa auto dan Bang Morgan dari mobil 88. mobil 88 kurang lebihnya saya mohon maklum apabila ada kekurangan ya Baik, dari segi ba. penyampaian maupun dari segi tampilan saya tutup mobil terfikir Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam semangat Salam Lestari. Terima kasih. Oke, terima kasih.